Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang akan menyuguhkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti. Di kabar pertama, persahabatnya kita lihat ada kabar yang tentunya lagi heboh banget. Banyak pro kontra yang tentunya didapatkan, yang tentunya kita lihat saat wawancara bersama kuasa hukum Rizky Bilar. Kuasa hukum Rizky Bilar saat diwawancara ini menyampaikan bahwa saudara RB atau Rizky Bilar tidak masalah, karirnya hancur. Yang penting dia tidak pisah dengan keluarganya, yang penting rumah tangganya tidak hancur itu penyampaian langsung dari kuasa hukum Rizky Bilar saat diwawancara postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Alfati banyak tanggapan beragam yang diberikan oleh para netizen kita simak persamaan dari akun Yunirosmaro18 di situ mengatakan emang kemarin-kemarin berkarir ya bukannya dari kemarin juga numpang hidup sama Lesti jelaslah takut kehilangan Lesti Bukan karena cinta kalau kata gua karena lesti Jersi WKWK. Ada juga tanggapan lain dari aku Rindi 018 mengatakan kalau cinta tidak main tangan bang, tidak melukai fisik dan hati istrimu. Kemudian juga tanggapan dari Yunita 9760 mengatakan. Bilar gak mau pisah, takut selingkuhannya gak dibiayain Orang selingkuhannya masih nungguin Bilar Dia gak mau selingkuh di depan layar Takut dia mendingan di belakang layar Kayak Dennis tuh simpanan suami Ayu Dewi Dia terang-terangan Itulah beragam komentar dan tanggapan dari para netizen Kemudian juga bersahabat ya Di lainnya masih mengenai wawancara Dari kuasa hukum Rizky Bilar ada sebuah kalimat Pengacara Rizky Bilar berharap mereka bersatu kembali Ini kan KDRT masalah kecil tapi dibesarkan di media sosial Saya sebagai abangnya, tak ada Bilar sekejam itu, percayalah Itulah kalimat yang dilontarkan dari kuasa hukum Rizky Bilar Namun komentar juga tentunya beragam dari para netizen Di antaranya dari akun layanif2022 mengatakan Aduh, ini bapak pengacara, ada-ada saja. Gimana kalau yang terjadi pada Lesti menimpa anak bapak, akan sama dibilang masalah kecil. Kemudian juga persahabat ya, tanggapan lain dari Lesta underscore Mega. KDRT masalah kecil, anak orang sampai masuk rumah sakit dibilang masalah kecil. Wow, Mengencang sekali persahabat ya. Tentunya berharap untuk semuanya. Doakan saja yang terbaik untuk keduanya mudah-mudahan mendapatkan tentunya jalan yang terbaik. Kemudian kita lihat juga persahabat yang ada sebuah kabar. Lesti Kejora diperiksa sebelum berangkat umroh ditanya 18 poin pertanyaan. Kita lihat artikel dari The Thick News. Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan tambahan hari ini terkait laporannya soal KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Pemeriksaan tambahan itu dilakukan sebelum Lesti berangkat umroh. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan, "Lesti telah memberitahukan kepada penyidik perihal rencana pergi umroh hari ini. Penyidik sepakat melakukan pemeriksaan sebelum Lesti berangkat umroh. Iya, tadi dia sudah izin, makanya kita periksa dulu dianya." Kata Nurma saat dihubungi hari Jumat kemarin. Lesti diperiksa pada pukul 11.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Selama dua jam pemeriksaan, Lesti Kejora ditanya 18 poin pertanyaan. Tadi ada 18 pertanyaan tambahan pemeriksaan hari ini untuk melengkapi yang sudah dilakukan sebelum pas yang bersangkutan buat laporan terang Nurma. Itu artikel Wawancara bersama Nurma Dewi sebagai kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan sebelum berangkat umroh, Bunda Lesti Kejora tentunya dikasih pertanyaan 18 poin. Tuh, bersahabat ya? Jadi, tentunya kita doakan mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik. Dukungan dan support pun banyak banget diberikan diantaranya dari akun Saria Demilia mengatakan, Semangat ya Lesti, strategi yang bagus deh. Keep strong anak baik, kami semua ada untukmu. Semoga keputusan yang kau ambil nantinya adalah keputusan yang tepat. Bahagiakan dirimu sayang, karena kamu berhak mendapatkan itu. Ini support yang sangat luar biasa dari para fans untuk sang idola. Berikutnya juga, Prasabat, kita mendapatkan cidukan vitamin yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha. Alhamdulillah, cidukan di bandara Bunda Lesti kejora saat mau berangkat umroh. Bersama keluarga besar, ada Nin, ada Abang El juga. Masya Allah, Abang El akhirnya muncul juga, Prasabat, ya. Kangen terobati nih, Baby El lucu dan sangat ganteng banget, Masya Allah. Dan Bunda Lesti memakai cadar, ya. Luar biasa Bunda El, wanita yang sangat tangguh, wanita yang sangat kuat Bismillah, semoga lancar umrohnya dan pastinya persahabatnya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita ini. Dan tentunya persahabatnya komentar pun diberikan di unggahan ini. Di antaranya dari akun Tantri Zehan mengatakan, Alhamdulillah dede sudah sehat, Masya Allah rasanya nyis di hati lihat dede pakai cadar begitu. Gak tahu pengen nangis aja dek berdoalah lah. Dan minta petunjuk di rumah Allah ya Semoga dikasih jalan terbaik dari yang baik Lancar-lancar ibadahnya dek Jangan dengarkan kata orang lain Yakinlah apa kata isi hatimu Karena hanya kamu yang merasakannya Betul sekali persahabat Jangan dengarkan omongan orang lain Tetap tegar dan tentunya teguh pendirian persahabat Dengan isi hati Bunda Lesi Kejora Semangat Bunda L, mudah-mudahan keputusan yang diambil itu keputusan yang terbaik. Kita pastinya masih menunggu kejutan hingga kabar terbaru berikutnya mengenai Bunda Lesti Kejora. Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.